Bagaimana kabar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu cuy Saya dengar berita ya Saya lihat di instagram itu uh, PKP di Malaysia diperpanjang cuy ya jadi, buat teman-teman saya, cuci saya yang ada di Malaysia, patuhi apa yang telah berlaku yang diberikan pemerintah, cuy. Ya, dan hari ini saya mendapatkan notifikasi langsung dari Shami Zazli, yang mana dia mengeluarkan drama spontan yang terbaru, cuy. Drama spontan 28, ya, yang mana judul drama spontan kali ini tuh adalah "Aku Mau Anak". Judulnya Aku Mau Anak Cuy. Kali ini saya cepat Cuy ya. Kali ini saya cepat karena kebetulan saya juga ingin mereaksi uh, video dari uh, Zuki ya. Tapi kebetulan ini notifikasinya lebih duluan datang. Jadi saya react ini dulu Cuy. Nanti video selanjutnya baru kita react. Uh, video dari Zuki cuy ya Drama dari Zuki lagi cuy Yang terbaru Dan buat korang yang baru mampir di channel NDTK Jangan lupa dukung channel ini Dan cara subscribe tombol merah yang ada di bawah itu cuy Jangan lupa notifikasi Loncengnya cuy ya Itu penting banget Kalau memang video ini menghibur Korang bisa share ke sosial media yang kalian punya Oke dan tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1, Oke tambah suaranya di kece Ini kenapa? Kenapa? kenapa ini? Oh salah ini salah ya datu, oh. eh hey, datu sih bu ini nih, datu ngebuat iya jadi banyak, iyo, satu berkokok, iyo jadi superman lagi cuy ya, lagi. Ah, jadi man, budak man. lagi nih, budak baby, gimana, hey gimana? Eh? <laughs> <Nolak>. Hello. <laughs> DATU hmm. <laughs> DATU DATU ya ah, DATU iya <laughs> yeah, iya yeah, diulang lagi Gana hmm. nih ah, DATU <laughs> DATU Weh <laughs> hey, gak ingin deh ah, Apa aja udah Habis hmm. <laughs> lah <laughs> DATU DATU <laughs> Dia enggak ada bahan cik Berhasil Berhasil Hai Hai baby Aduh budu Saya suka sama baby I want a pack tak Eh mana Eh tak nak lah baby Papa tak nak pack Tak baby Eh tak nak pack Dia nak tahu apa Wani putri, Puteri main di sini ya. Tidak boleh jatuh atas tangga. Macam bung boom Macam boom-boom. Mungkin belum siapa masuk lagi. Wani dengan Asif nak ada anak. Oh, okey. Kalau aku tahu, Wani kau nak ambil Asif lama dulu. Walaupun ada anak dulu. Tapi... Oke okay, sebelum kita lanjut cuy Kalau korang mau lihat original videonya Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy Nonton dulu originalnya baru mampir ke channel NdTK cuy Supaya kita ngakak sama-sama gitu ya Oke okay, lanjut hmm, Ada sebab tuh. tu Bapak putuhnya tak bui lagi Mungkin Orang Indonesia sini. Tak bersedia lagi Kita tak tahu Tak bersedia apa kak bu Kalau boleh lihat hari ini selalu Wani nak no, anu. Yo, meme, meme kita semua dah, tapi, bila anak nanti. tahu Ada kita untuk laki ni anu. hmm. <laughs> chuk laki untuk jaga anak banget dengan. Berta juga kalau tak mampu lagi si kita. Itu tak tahu Ha Ha Okey Warni berteras Satu produk ni Okey Puk teras masa Sebelum puk Perkena mula E-Ferti hmm, So dia Baik untuk Kestabilan hormon oh, Okey Bikin subur je ya, Kayaknya Produk ini je Bikin subur Siapa Bapak pun ngerasih Ya asib jadi suami ya suami yang belum apa dikaruniai karuniai seorang anak ya Tang Tang Bapak Tang Bapak Loh itu sana sib udah Tangke Eh, eh, eh, eh, baby eh, eh, eh, eh, eh, eh, dong? eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Stresnya dapat banget sih ya, kelihatan terus banget asyik di sini. Oh jadi bapak di sini Pak Pak tua ya. Senior senior ini. <laughs> Yo, ya. <laughs> Ngegas ya. ya. mulu. Bukan sedih. juga. sedih tu. Aku baru tadi. Marmer. Kau tak boleh bagi anak kau biasa. Allah. Hati pemalu. pun malu. Aku tanya gini gini gini. Kau nak gano weh? Kejar tu ha. Oh, ini kau lama dah yo. Lama. Lama, lama, lama. Dah. Tapi kau dah yo. Oh, lah, lama okay. dah okay. lama. Oh, dah. Nak anak lagi dah. Tak Kita tahu doh. Ket ni kodah ni sebab sebab ni kau ada lagi <laughs> di rumah ni. Surah oh ikatnya macam macam, Roji. Oh mesti ada orang takut. Takut pas pasanya pasal jadi orang main kias ini. Akan memilihmu ke dia. Jadi apa? Gini, gini, gini. Hah. Bahdi ni orang tu ni. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. berhenti. bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Ia bener. Nah tu pulak bekau kan, jangan merayak ketuk Hahaha Hukumnya merayak lah Nak kemarin, semua cepat Percabuk, tak tahu lah Hahaha Sendalnya Saya minta maaf Sebab saya tak boleh Nak jadi isteri hotter terbaik. Keren, La lagu soundtracknya aja ya Sound Bagi anak kapur Tunggu korang tahu lagu ini ada nggak ditaruh di ini cuy. biasanya ada tuh di bawah di bawah ini cuy, deskripsi oh ini ya lagunya ini cuy. kila baru dengar dari apa musiknya aja udah buat saya jatuh cinta cek ya, lagunya ini tapi saya istilah macam-macir saya buat macam-macir habis tapi saya tak boleh macam mana? Tak yakin kau ada orang lain Masa kita tak nikah dulu pun Orang tanya juga Kita tak ada anak pun Orang kita anjur juga Saya tahu Habis sedih tengok orang lain anak ramah Oh lah pak Habis saya tak olah Dia ulang lagi Oh lah Sedekat Oh lah Sedekat sedekat Oh lah Aku lukun, kena nak no. laluk Marah cintur Aku ingat tak? Minta maha aku, minta maha Ya, ya Kak tangan tu, ah tak apa Saya merayu ke Abie tu, minta maha Apa kak tangan tu? Saya tak salah, saya nak minta maha Abie tak akan minta maha Saya nak bagi apaan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 Nasa Kofi tuh, betul -betul Kofi. Anakan, no. Kofi Gila, lagunya persiakustik ini ya Keren lagunya aja, sumpah Uish. Merembing kut eh? se, dengar lagunya tak. ni Tak? Ya, bapa patahnya Apa? <laughs> cik, patah. cik, patah. cik, cik lah Lepas ni, nak cik tu orang pun, patah lagi Cik, ha? Cik, apaan wa, uh, ni cik? <laughs> ha? Apaan anak cik ni? Dia nak anak ni, cik mu lah Ya lah, tak apa-apa Tak ada bapa Tak segar mah, cik Ya lah Kita cik dah waktu dah Kita rukuk dah Ha, tadi dah aruh. Kita subuh. Kita subuh. Subuh. Kita subuh. Subuh. Kenama hati bajak akan menggemum. Ha. Baca ada Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Alif ba ta am. Ha, kata. Alif ba ta am. Dapat O. A O. Baru mengaji. Alif ba ta sa ji ha ko. ha ah, nih ah. <laughs> muka cakap ada produk-produk ya anda yeah. apa anda baca apa ni aku tengok ah. apa ha jangan yuk produk ibu anak ha ha muka cakap ni dah bila apa apa itu no anak aku muka nak makan ha ha ha ha ni ha ha apa nama ni buat tegau ini tuh ini buat tegau di surbah muka tegau ha buat apa kau pakai sahaja boleh tak Iya, iya, iya, iya, iya, sorry. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Oke lah, keren lagunya sih ya <kira> Oke okay, cuy, itulah tadi drama spontan yang ke-28 cuy ya Saya pikir sini drama spontannya itu uh, Apa ya cuy ya Lebih ke drama gitu ya Lebih ke drama dan uh, singkat gitu ya Maksudnya eh uh, apa ya? Komedinya agak kurang gitu ya. Mungkin karena pengaruh ini juga cuy ya. Mungkin karena pengaruh apa namanya? kondisi lagi PKP cuy ya. Jadi eh uh, asli Sasli membuat ini tuh uh, dengan apa namanya? sederhana aja gitu ya. Enggak enggak terlalu mengambil lokasi yang cukup jauh dari wilayah rumah gitu ya saya lihat di sini tadi pengambilan camisasli membuat uh, drama ini itu di sekitaran rumah aja cuy ya di sekitaran uh, wilayah yang ada di kampung aja cuy ya nggak sampai keluar jauh dari office kayaknya sih cuy ya karena menghindari juga ya kita itu yang saya bilang dari awal video tadi cuy kita harus mematuhi apa yang sudah di Uh, apa namanya berikan oleh pemerintah gitu ya salut sama Syamisa selici ini bisa membuat karya walaupun nggak enggak harus me, apa namanya uh, melanggar peraturan gitu ya di sini dia ada di lokasi sekitaran rumah saja ya jadi kurang bisa maglumin aja cuy ya kalau drama spontan kali ini tuh nggak terlalu Wow, gitu ya? Nggak terlalu wow, tapi intinya, misalnya, tidak tinggal diam, jadi dia bisa membuat karya, walaupun dengan kondisi PKP sekarang di Malaysia, cuy. Ya, oke, setelah ini saya akan membuat lagi reaction tentang video atau YouTuber dari Malaysia yang cukup terkenal juga ya, dari Zuki Muhammad, cuy. Ya, setelah ini, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next, thank you next, dan thank you next, bye.